assalamualaikum halo guys ketemu lagi di samgosu channel di video kali ini kita akan membahas tentang trik membuat judul yang menarik banyak saya temui teman teman youtuber menuliskan judul ini agak kurang menjual ya jadi judulnya itu kurang menarik atau malah nggak ada keywordnya kalau di youtuber gaming ini saya sering menjumpai teman-teman youtuber pemula itu menuliskan judul nggak ada keywordnya contohnya kayak gini saya pakai contoh youtuber gaming di mobile legend gitu ya contohnya judul yang kayak gini pakai hero ini dijamin auto win nah ini kan bagus sih sebenarnya judulnya membuat penonton penasaran gitu ya cuman ini nggak ada keywordnya ini hero apa yang yang yang sedang kalian ulas ini hero apa Nggak ada keywordnya jadi keyword di judul ini tuh apa orang harus mengetik kata apa agar bisa menemukan video kalian Hero ini pakai Hero ini dijamin auto win apakah orang harus mengetik itu kan nggak mungkin jadi ini nggak enggak ramah dengan algoritma YouTube karena nggak ada keyword yang spesifik yang mewakili isi video kalian di judul tersebut tapi Bang youtuber-youtuber yang lain pakai judul kayak gitu yang nonton rame-rame aja bahkan bisa sampai trending Oke gini youtuber-youtuber yang kalian maksud yang pakai judul yang enggak ada keywordnya ini ini adalah mereka yang youtuber-youtuber yang udah gede yang subscribernya udah ratusan ribu bahkan udah jutaan yang mereka udah punya fans dari subscriber itu jadi fans fans mereka ini subscriber mereka ini fanatik loyal ke mereka setiap dia upload video pasti subscribernya akan nonton karena subscribernya ini udah loyal mereka udah percaya Wah video dari channel ini pasti bagus nih pasti seru pasti menarik mereka udah punya fans youtuber-youtuber gede yang subscribernya udah jutaan ini mereka nggak butuh metadata mereka nggak peduli dengan metadata mereka cuman memanfaatkan subscriber atau fans-fans mereka ini jadi walaupun mereka upload video nggak pakai judul judulnya cuman titik-titik titik, -titik, -titik thumbnailnya cuman gelap nggak pakai deskripsi nggak pakai tak video misalkan itu tetap akan ada yang nonton karena subscriber mereka loyal ke mereka gitu loh jadi kita sebagai youtuber pemula jangan ikut-ikutan youtuber yang udah gede yang subscribernya udah ratusan ribu mereka nggak butuh algoritma YouTube mereka cukup memanfaatkan subscriber dan fans-fans mereka untuk menjadi viewer di dalam video mereka kalau kita youtuber pemula yang subscribernya masih sepi yang kita masih mencari penonton dari bantuan algoritma youtube, maka jangan ikut-ikutan cara mereka maka ketika membuat judul video pastikan ada keyword yang bisa dicari oleh orang ketika ingin mencari video kita gitu ya terus contoh lain ini pernah saya lihat kayak vlogging gitu ya atau kuliner contohnya kurang lebih kayak gini jalan-jalan sore terus mampir makan KFC judulnya kayak gitu nggak ada yang salah sih sebenarnya judul itu cuman kurang menjual aja menurut saya kurang menarik penonton untuk mengklik video tersebut judulnya biasa aja apa yang menarik dari judul itu jalan-jalan sore pulang mampir ke KFC Nah kan nggak ada yang menarik nggak ada yang bikin penasaran juga gitu Coba diolah lagi judulnya Misalkan kayak gini Jalan-jalan sorenya nggak usah dimasukin Kita fokus ke kulinernya aja Ke KFC nya Makan di KFC Ternyata ini menu yang paling laris di KFC Atau menu yang paling dicari orang di KFC Ini menurut saya akan lebih menjual Dan bisa membuat orang penasaran Meskipun isi videonya sama, tapi dengan judul yang lebih membuat orang penasaran, ini akan lebih menarik minat mereka untuk nonton video tersebut. Tapi tetap pastikan pembuatan judul ini nggak clickbait ya, tetap relevan dengan isi videonya. Kalaupun clickbait, ya masih dalam wajar-wajar aja lah, jangan yang parah-parah banget, karena itu bisa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 Dan bisa menjadi barokah untuk kalian. See you on the next video. Insyaallah, saya pamit. Assalamualaikum.